Doa sebelum misa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, lihatlah, aku datang kepada sakramen Putra tunggalMu, Tuhan kami Yesus Kristus. Aku datang sebagai seorang yang sakit kepada tabib hidup. Sebagai seorang yang cemar kepada sumber belas kasihan. Sebagai seorang yang buta kepada terang cahaya abadi. Sebagai seorang yang miskin dan malang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebab itu, aku mohon dengan sangat dari kelimpahan rahmatmu yang tak terhingga. Sudilah kiranya engkau menyembuhkan penyakitku, mentahirkan kecemaranku, mencelikkan kebutaanku, memperkayaku ganti kemiskinan dan menyelubungiku dengan pakaian ganti ketelanjangan. Agar aku layak menerima roti para malaikat, raja atas segala raja, tuan atas segala tuan. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, dengan segala duka cita dan devosi, dengan segala kemurnian dan iman, dengan segala maksud dan tujuan, demi mendatangkan keselamatan bagi jiwaku. Anugerahkanlah kepadaku, aku mohon, rahmat menerima bukan hanya sakramen tubuh dan darah Tuhan, melainkan juga rahmat dan daya kuasa sakramen. Ya Allah yang Maha Rahim, anugerahkanlah kepadaku karunia untuk menerima tubuh putra tunggalMu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang Ia ambil dari Santa Perawan Maria, agar aku layak dimasukkan dalam tubuh mistiknya dan dibilang di antara orang-orang kepunyaannya. Ya Bapa yang Maha Pengasih. Anugerahkanlah kepadaku rahmat untuk pada akhirnya memandang dalam kap putramu terkasih dengan wajahnya tanpa berselubung yang sekarang hendak aku terima dalam selubung sakramental di bawah sini. Amin dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.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 Sekarang dan selama-lamanya Amin